Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas ya, mungkin minggu-minggu ini ya guys ya. Bulan-bulan ini banyak sekali ya kultur shock kultur shock yang dialami oleh orang-orang Indonesia ketika tinggal di Malaysia. Karena ini sangat menarik sekali juga menambah wawasan saya. Siapa tahu juga pas ke sana nanti gitu kan Culture shock juga <laughs> Oke okay, guys, langsung saja kita play videonya Ini daripada Pinkan M.Y.S Langsung saja kita play videonya guys, let's go Assalamualaikum, selamat datang di Aduh, Youtube channel aku Oke, okay, welcome to my Youtube channel Pinkan Disini aku mau bahas, mau sharing ke kalian mengenai culture shock Berdasarkan Aduh. pengalaman aku selama tinggal di Malaysia kurang lebih lima ya, tahun Yang pertama adalah bahasa untuk bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia memang enggak terlalu jauh berbeda jadi meskipun orang Malaysia itu ngomong apa kita masih bisa tahu sedikit-sedikit meskipun ada kata-kata yang memang jauh berbeda atau misalkan kita tahu kata itu tapi ternyata ketika kita di Malaysia kita terapin itu artinya berbeda contohnya pusing kalau di Malaysia pusing itu artinya Puter balik, kalau kita misalkan naik kendaraan kita mau uh, putar balik, kita nyebutnya pusing Kemudian um, kereta, kalau kereta itu di sini artinya mobil, jadi untuk menyebut mobil kita biasanya nyebut kereta Sedangkan kalau di Indonesia kereta itu kan train ya Kemudian tandas, kalau di sini kita nyebut toilet itu tandas Terus kalau kita mau ngomong, kita mau jalan-jalan itu biasanya kita ngomongnya kita mau makan angin terus kalau nonton bioskop di sini tuh nyebutnya bukan nonton bioskop atau sinemaya kita nyebutnya nonton uh, tengok wayang padahal kan aku mikirnya kalau uh, nonton wayang atau tengok wayang tuh wayang wayangnya kesenian wayang jawa aku pikir ya kok wayang ya gitu oh ternyata maksudnya wayang tuh bioskop terus di sini tuh biasanya uh, ketika ngomong itu agak di mix sama Bahasa Inggris, bukan sok-sokan, tapi memang begitu sama logatnya juga ketara banget kayak e, kalau kalian nonton di film Upin Ipin ya kurang lebih kayak gitulah logatnya yang kedua itu adalah perbedaan waktu kalau perbedaan waktu Indonesia sama Malaysia itu kurang lebih satu jam untuk yang Indonesia bagian tengah ya e, kemudian kalau misalkan di Indonesia itu jam 6 itu udah memasuki waktu sholat maghrib dan Uh, sudah gelap langitnya sudah naik kalau di sini biasanya itu jam 6 itu orang-orang baru mulai keluar untuk jogging jalan-jalan sore pergi ke taman santai-santai sambil makan di pinggir danau atau pinggir sungai sedangkan untuk uh, waktu sholat maghribnya itu di sini tuh hampir jam setengah delapan baru sholat maghrib jadi Wow, berarti berarti beda banget ya guys ya. Pantasan kemarin tuh di Instagram istri saya bilang, yang katanya di Malaysia itu kita di sini maghrib itu udah gelap gitu di Malaysia itu masih terang di sana masih jogging gitu. Iya, bener ya. Ternyata saya kira istilahnya, kalau di sini maghrib, nunggu sebentar itu di Malaysia juga maghrib gitu ternyata enggak, guys. Ya, ternyata masih ada waktu lama banget di sini jam 6 lah, sekitar jam 6 ya. magrib maghrib di sana itu jam setengah delapan, satu jam setengah gitu kan nunggu maghribnya Oh iya mungkin. Kalau waktu per ininya mungkin per jamnya, tapi kalau kita hitung waktu sholat itu berbeda banget. Wow, keren. Langitnya itu mulai gelap itu jam sekitar jam 7.15 sampai 8 itu baru mulai gelap tuh gitu. Kemudian yang ketiga, di sini itu serba self service. Contohnya kayak pom bensin, kalau kita isi bensin itu Biasanya kita isi sendiri, nggak ada pegawai yang ngisiin bensin. Jadi, kita drop mobil kita di station, eh, uh, di isian bensin itu. habis itu, kita biasanya itu ada nomornya, ada satu dua tiga empat. Misalnya, kita drop mobil kita di uh, pembensin bensin nomor 4 terus kita datang ke counter, kita sebutin di nomor 4, kita isi misalkan. Lima puluh digit, habis itu kita balik lagi ke tempat mobil kita, baru kita isi bandnya sendiri. Atau kalau di situ udah bisa untuk menggunakan kartu debit, kita biasanya tinggal masukin kartu, terus tulis jumlah nominal yang kita mau isi. Habis itu kita isi deh sendiri, terus yang kedua itu. Set guys ya. Saya di Indonesia pertama kali juga culture shock kemarin ya. Sebenarnya itu hal baru bagi saya gitu guys ya. Ketika saya pulang ke Madura itu kan. Nah, pulangnya itu uh, oke, okay. kita isi bensin kayak ada petugasnya gitu. Ada ya memang ada petugasnya gitu guys ya. Tapi di situ diisikan seperti itu. Tapi ketika saya balik ke Solo ya kan, saya balik ke Solo, terus saya singgah di KM berapa itu ya, ketika balik nah di situ guys ya di kayak rest area gitu dan di situ guys self service saya nggak ngerti gitu udah biasa dilayanin terus habis itu self service jadi kayak gugup gitu <laughs> Ya udah habis itu ada petugasnya cuman yang nerima uangnya aja gitu kan nerima uang udah dikasih kak, isi 200 gitu kan aku. Terus habis itu ya udah habis itu saya nungguin gitu. Lah kok nggak diisiin? Ehm, maaf Kak di sini lagi self service menerapkan self service. Jadi saya ambil sendiri, terus saya pencet-pencet, terus buka sendiri guys lalu wah itu menyenangkan sekali asli menyenangkan. Tapi kalau yang biasa apa ya kayak kita pengen cepat gitu kan kan diisikan lebih enak gitu kan ya mungkin karena fasilitas itu gitu yang diberikan oleh Pertamina gitu kan dengan adanya pembantuan daripada pekerja seperti itu memudahkan kita tapi kalau self service itu juga sangat menyenangkan sekali gitu saya kira itu kayak ribet atau gimana ternyata enggak gitu ternyata itu enak banget itu laundry di sini itu mayoritas laundry itu self service ya atau di sini sebutnya okay. uh, dobi layan diri jadi banyak banget menurut aku sini bertebaran di mana mana dobi itu Jarak berapa ratus meter, pasti ada dobi Dan aku pernah juga sih nemuin laundry yang kayak di Indonesia yang dilayanin Sama orang itu cuma itu jarang banget, kayaknya cuma Satu dua yang pernah aku lihat, okay. tapi mayoritas sini tuh Laundrynya self service, jadi kita uh, Datang, terus kita tukar uang habis itu tukar uang jadi koin Nah koinnya itu yang kita pakai untuk kita masukin di mesin cucinya. Biasanya itu harganya tuh udah include sama deterjen plus pewanginya dan itu biasanya dihitung kayak per kiloan. Range uh, 5 sampai 10 10 kilo sekian, uh, 10 sampai 15 kilo sekian gitu. Oke, di Indonesia juga sudah ada, terutama di Solo banyak sekali ini dekat rumah sini ada dekat rumah yang sebelah sini juga ada gitu kan jadi kalau untuk self service mesin cuci ataupun pencucian laundry lah seperti itu nah itu sudah ada juga di sini guys ya ah, sudah semakin ya semakin bagus lah bahwasanya antara penyetaraan lah di Malaysia ada self service seperti itu dan Indonesia sudah banyak mengikuti ya kan sebenarnya bukan cuma di Malaysia banyak di negara-negara luar mungkin seperti itu juga ya kan Terus, apalagi ya yang self-service uh, uh, Refill, refill minuman Kalau refill minuman itu memang banyak banget di sini ya Di tiap berapa meter pasti ada kayak refill untuk aqua, untuk galon Bisa untuk yang ukuran kecil, sedang, atau yang galon besar itu ini baru tahu, asli baru tahu ini, guys. Kalau di sana ada istilahnya refill, refill galon gitu ya, guys. Ya, istilahnya di sini juga banyak maksudnya, cuman baru pertama kali denger aja. Kalau di Malaysia ada kayak gitu, ada itu ada, apa -apa jadi kan? tinggal masukin koin, biasanya lima, eh, sepuluh sen, dua puluh sen, lima sen, sampai satu ringgit, tinggal masukin. Abis itu kita pencet, deh, deh keluar isi airnya, jadi nggak perlu ke toko untuk kalau di Indonesia kan di toko ya ada iya, yang refill isi ulang Aku nah, aku. Iya, kalau kalau merek-merek terkena Ih, iya, bener sih. Iya kalau di Indonesia di toko di sana itu kayak ada pam gitu ya, guys ya. Hah, baru tahu. Isi ulang. Nah, kalau di sini kita refill sendiri, kita bawa wow, sendiri, kita pencet sendiri, ya, terus kita ngisi sendiri. Terus yang ketiga, di sini itu jumlah motor sama jumlah mobil itu banyakkan mobil. Mayoritas itu orang-orang kayaknya pada pakai mobil ya, jadi di sini itu kalau kita lihat di rumah-rumah itu punya mobil minimal satu. Uh, ada juga yang sampai satu keluarga itu bisa terparkin mobilnya itu dalam satu rumah bisa empat, bisa lima. Itu hal yang biasa, karena memang mayoritas orang sini itu. Uh, menggunakan mobil sebagai kebutuhan. Jadi, kalau misalkan pedagang-pedagang kaki lima, mohon maaf ya, itu mereka juga udah pada pakai mobil karena untuk ngangkut barang-barang, untuk pergi sama family, itu biasanya mereka pakai mobil. Ada sih yang pakai motor, tapi biasanya penggunaan motor di sini tuh kayak untuk jarak dekat. Ya, ada juga yang pergi jarak jauh pakai motor, tapi biasanya tuh satu motor cuma cuma dinaikin sama satu orang, jarang gitu orang yang pakai motor boncengan jadi mereka-mereka ini pada lebih nyaman menggunakan mobil karena kalau pakai mobil kan bisa sama family ya dan biasanya itu misalkan orang yang Uh, punya anak misalkan udah bisa besar gitu misalkan satu keluarga bapak ibunya kerja pasti mereka punya mobil satu-satu belum lagi anaknya misalkan dua mobil satu-satu jadi dalam satu rumah itu punya mobil tiga empat itu udah hal yang umum dan biasa di sini jadi jumlah motor sama mobil itu memang kebanyakan uh, mayoritas itu banyak jumlah mobilnya terus yang keempat di sini itu ada juga grab tapi bedanya sama Grab di Indonesia, kalau di sini tuh Grabnya yang untuk ngangkut penumpang itu hanya yang Grab car sedangkan Grab Motor itu hanya untuk mengangkut uh, Mengangkut makanan atau mendelivery makanan, jadi nggak boleh berboncengan dengan motor. Ya karena di sana juga safety ya, mungkin kayaknya safety-nya ditekankan seperti itu dan juga pengguna motor di sana nggak begitu banyak yang suka naik motor gitu guys ya, lebih banyak suka naik kereta ataupun mobil ya seperti itu, ini pendapat saya sih. Kalau untuk grab motor hanya makanan aja gitu, ah. terus yang selanjutnya di sini itu enggak ada tukang parkir, okay. jadi kalau misalkan kita di depan Indomaret di depan sampel kita parkir itu enggak ada tuh. Gini kalau di, bukan Indomaret sih mbak ya, ya mungkin dia udah udah tulis juga kan. Maksudnya di toko-toko gitu kan, toko-toko kelontong, toko-toko istilahnya kayak uh, toko HP dan lain sebagainya di sini pasti ada tukang parkirnya. Sedangkan di Malaysia itu nggak gitu. Kalau di Indomaret emang enggak ada gitu kan. Tukang parkir bebas selagi itu nggak ada tulisan dilarang parkir atau area area parkir yang menggunakan kupon itu kalian boleh parkir dengan bebas, okay. karena sini juga ada yang parkirnya menggunakan kupon, oh. jadi kalian beli gitu di kedai, di uh, minimart, kalian beli kupon kalian tempel di mobil tapi itu hanya untuk area yang bertanda kupon, selagi itu nggak ada uh, tulisan area kupon kalian yeah, boleh itu. parkir dengan Bebas dan gratis, dan biasanya di sini tuh, kalau kayak parkir di tempat parkir itu lebih-lebih jadi luas gitu, luas. kalian parkir di mana aja, dan itu? Jadi, jadi, kadang gini, meskipun banyak kereta di sana, guys, tapi tempat parkirnya itu banyak gitu loh. Itu gratis, nggak berbayar. Aku sih belum pernah ya nemuin tukang parkir di sini, cuma nggak tahu kalau di daerah lain gitu. Terus di sini itu motor boleh masuk tol dan itu gratis. Jadi nggak ya. perlu bayar kayak mobil, bis dan uh, angkutan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian naik motor di sini lewat tol itu bebas dan itu enggak bayar. Tapi selama aku pakai jalan tol, misalkan aku dari sini nih mau ke Kuala Lumpur, jaraknya 200 200 km kan. Aku lewat tol dan aku itu jarang nemuin atau berpapasan dengan motor, paling cuma beberapa ya. bahkan mungkin nggak sampai 10. Motor yang aku temui selama di perjalanan itu jadi benar-benar jarang banget orang naik motor. Itu perjalanan jauh ya, ada tapi jarang lah. Itu biasanya naik motor pun mereka cuma satu motor, cuma buat sendiri ya jarang yang berboncengan. Di sini kita bakalan jarang dengar suara klakson mobil atau horn kayak di Indonesia. Kalau di, di Indonesia itu kan dikit-dikit, kalau misalkan apalagi kita di lampu merah. Itu lampunya udah hijau, bahkan belum hijau pun di belakang udah laksan-laksan Ya setahu saya sih nggak gitu Iya <laughs> mungkin di beberapa tempat seperti itu ya Tapi kalau di tempat saya di Solo ini agak lumayan sepi klakson guys ya Maksudnya klakson itu kadang banyaknya itu mungkin kalau memang orang di depan kita itu diam gitu baru dia klakson Nah kalau di sini itu mereka jarang menggunakan klakson kecuali untuk hal-hal yang ya, emergency atau urgent Kalau kalian sembarangan menggunakan klakson di jalan bisa jadi orang lain atau pengendara lain akan marah. Kalian jadi kalian harus hati-hati. Kalian di sini orang gak akan membunyikan klakson kalau itu gak penting atau gak emergency. Selanjutnya di sini itu kalian gak akan nemuin mama-mama tukang bakso, tukang nasi goreng, batagor, somai, cilok, lewat depan rumah kalian. Oke. Jadi kalau kalian lagi mager, terus malam-malam nih kalian lapar, biasanya kan ada nasi goreng tek-tek lewat ya depan rumah. Nah kalau di sini tuh nggak ada, jadi gak ada pedagang kaki lima yang keliling untuk menjajakan jualannya kayak cilok batagor itu enggak ada. Jangan berharap lah kalau kalian lagi lapar mager tengah malam terus ada nasi goreng lewat itu enggak ada. Ya kalian keluar pergi sendiri atau kalian bisa uh, pesan lewat GrabFood. Tuh. Gitu. Jadi, di Malaysia itu terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Dan uniknya, masing-masing negeri itu mereka mempunyai khas bendera masing-masing. Jadi, Bukan bendera Malaysia yang biasa kalian lihat itu ya, jadi di luar itu mereka punya benderanya masing-masing. Misalnya kayak di Indonesia itu mungkin provinsi kali ya, jadi tiap provinsi itu mereka punya bendera. Dan yang bikin aku senang juga, tiap negeri kalau misalkan raja atau menyebutnya sultan di negeri itu ulang tahun biasanya kita akan diliputkan. Oke, okay, segitu dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian punya ide untuk aku bikin video apa di video berikutnya, kalian boleh tulis di komen di bawah ini. Terima kasih. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Antara ini guys ya, kalau yang menurut saya yang baru-baru saya ketahui ya kan ada dua itu guys ya yang pertama itu ketika apa namanya isi galon isi galon itu beda ya kalau kita istilahnya di Indonesia itu ke warung-warung untuk isi galon gitu kan nah di sana itu ada pam khusus seperti itu seperti di foto mbaknya tadi nah di situ guys ya mungkin itu teman-teman bisa jelasin lagi di kolom komentar supaya saya lebih lebih tahu detailnya gitu kan nah yang selanjutnya adalah pedagang kaki lima bukan pedagang kaki lima sih pedagang yang muter-muter guys ya kalau di sini saya itu depan rumah tuh guys, depan rumah sini nih. Sini studio kan. Nah, di situ. Nah, itu kalau pagi kalau pagi itu ada tukang emang emang itu bubur kacang hijau jadi tinggal manggil mang sini makan gitu guys ya terus kalau malam di sini itu ada nasi goreng nasi goreng terus ada kadang putu seperti itu yang keliling seperti itu dan di Malaysia ternyata nggak ada saya kira ada juga ya, guys ya <laughs> kalau ada kan enak gitu kalau istilahnya kita baru lah kita di sana terus ada tek tek tek tek, tek. <laughs> ya itulah bedanya ya, itu kan nah di kita bisa mengambil pelajaran juga mungkin ketika ke Malaysia nggak ada seperti itu tapi kalau orang Malaysia ke Indonesia wah enak ya ternyata ada kayak gitu jadi kita disamperin oleh pedagang-pedagang seperti itu guys ya kalau kita ke tempat-tempat wisata itu banyak sekali guys ya terutama bakso bakso kuah gitu apalagi kalau kita ke tempat tawang Tawangmangu ataupun tempat-tempat sejuk yang ada di Solo ah, bukan di Solo sih di Jawa Tengah lah seperti itu nah disitu banyak bakso bakso keliling guys jadi enak kita tinggal duduk di hotel gitu atau duduk di perumahan gitu terus habis itu ya udah banyak orang yang ke situ gitu ada yang jual buah-buahan mau jual, mau beli buah nggak usah pergi kemana-mana tinggal duduk di rumah gitu ada yang datang gitu buah jeruk buah apa gitu, stroberi dan lain sebagainya terus kalau makanan ada bakso ada nasi goreng ada sate wah lengkap pokoknya <laughs> itu memudahkan kita sih sebenarnya oke itu saja video kali ini terima kasih mbak Pinkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa like share komen dan subscribe nya guys support terus channel ini supaya lebih semangat lagi untuk membuat konten ya guys ya akhir-akhir ini agak slow saya guys ya semoga dengan support teman-teman sekalian doa-doa daripada teman-teman sekalian saya lebih semangat dalam istilahnya membuat konten buat teman-teman semua ya requestan di instagram banyak banget saya belum buka kemarin saya agak nggak enak badan jadi baru sempat rekaman lagi ya oke itu saja video kali ini terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai saya untuk